Singawe. Sekarang saya ada di Pelabuhan Beo Sementara Menunggu kedatangan KM Gregorius Oke okay guys Kita akan lihat KM Gregorius Tonton terus guys Sebelumnya Gawe, Jangan lupa subscribe, like Dan komen video ini Karena subscribe itu gratis gratis dan gratis hingga W uh, jadi guys ternyata model dari KM Gregorius ini adalah kolaborasi atau kombinasi dari tiga kapal <laughs> jadilah kapal Gregorius model-model ya, Holy model, model, model, model Holy. Ah, Terasanta dengan, dengan Saint Mary Saint Mary nah glory, eh, glory Mary Saint Mary dengan Terasanta model-model tiga kapal ini jadi inspirasi untuk uh, model kapal Gregorius ini guys kita lihat seperti apa model kapal Gregorius ini yang pertama kali merupakan perdana datang di pelabuhan BIO selamat siang kip siang. Wah ini adalah kamar komando guys halo si guys sekarang saya ada bersama-sama dengan It's kapten so KM Gregorius yeah. dengan Pak Kapten Jackson. Jackson. Jackson. Wah, wow. Michael Jackson. Bukan? Michael Jackson. <laughs> kapten KM Gregorius Jackson yang keren, masih muda ya. Suara istri. Sudah keluarga berapa satu. anak ya? satu. satu, satu anak. Jadi kita akan ngobrol sedikit dengan kapten istilahnya kapten semua pelabuhan ada ada sandaran maksudnya, sandaran iya. uh, kapal ya keb ya sandaran, iya, iya. ya kalau pelabuhan kan sandaran, sandaran kapal hati. bukan sandaran, ah setuju kalau kayak bilang begitu setuju kita bukan sandaran hati ya kalau sandaran sepeda ya lain nah, oke okay, eh uh, ini baru pertama kali ya, ya KM Gregorius uh, melayani pelayaran menara terawak tapi yang lalu-lalu kita tahu bahwa Gregoris itu Manado Siaw Manado Tegulana Siaw Itu bagaimana? Ken? Itu perdana Perdana in the Pulang kampung istilahnya Oh gitu perdana ya, Bar Eien dan dobilang ya? ya, ya, ya. <laughs> Ada Bar -e Lalu ke Telaut Itu Lantai. apakah sudah terus menerus? Ya, ya. Terus -menerus? ya. Itu, itu, itu. sudah terus menerus di pelayaran kata laut itu ya. sudah terus menerus kalau tahun 2022 bersulung 3 ada dan se Glory Mary ya. untuk 2023 Gregorius dan bersulung lima da. Gregorius sebentar saya akan mau coba-coba melihatnya lagi di kamar mesin si ya ah, Kita melihat dalam kamar mesin ya tadi itu sudah di dapur semua mau tasu lihat datang. nanti jo nanti bau bawain di tv laut ini pada berapa pelabuhan yang uh, ada tiga, tiga, iya. itu cap start dari mana itu jam berapa sampai di Teluk jam berapa kemudian jam lima, kembali jam berapa? Ya jam lima, jam lima lewat 20 menit lah. Ya jam lima ya sekitar ya, jam sekitar jam, sekitar jam lima jam lima lah. Ya tiba di Lirung uh -huh. jam lima, lima puluh, jam lima lima puluh. Lanjut. Lanjut ke Melong, Melong, Melong, ya. kembali, ya, terus ke, ke Beo, baru kembali lagi ke... kembali lagi ke Melong, Melong, ya. baru ke... ke Lirung, baru ke Manado. ke Menado. Ya. Jadi tiga pelabuhan di Terawat ya. ya. Tadi kita dah lihat uh, ada apa itu namanya pemadam kebakaran otomat itu bagaimana coba jelaskan itu dia pemadam kebakaran otomat itu spring springler springler ya, ya springler itu bagaimana itu Bas? itu kalau sananya terjadi kebakaran langsung otomatis air keluar dari springler ya jadi langsung keluar dia ya, ya keluar. Dia ada ada sensor ya, mungkin ya sensor sensor jadi dia dapat ya, Dapat api, api ya, langsung dia otomatis, otomatis keluar, keluar air. Ya. Itu memang syarat atau gimana itu? Syarat, standar BKI. Kalau kapal-kapal lain tadi itu? Uh, mungkin belum memenuhi standar. Oh, ya? standar. Ada kan BKI, hmm. Hmm. ada yang RI. Kalau oh, kita sudah standar BKI, apa itu BKI itu? Eh, Biro Klasifikasi Indonesia. Oh. Apa? biro klasifikasi Biro Indonesia. klasifikasi Indonesia. Jadi iya. sesuai standar kalau sama dengan nah, orang besi SNI begitu dong. Iya. Seperti <laughs> itu. Seperti itulah. <laughs> itulah. Kalau soal kayak ke keamanan, kenyamanan itu B, K, I e, untuk kapal-kapal uh, ya. oke guys, eh apa uh, Gros Stone. Gros Stone GT 12 ha huh? 1275. 1275. Iya. Kapasitas penumpang? Kapasitas penumpang 1000, 1000, 1000 masih boleh muat 1000 masih boleh ya. muat nah, Biasanya kalau uh, masyarakat telaut kan ada hari-hari raya besar atau hari itu membludak ya. ya Dari Manado, dari Manado ke Telaut, juga dari Telaut ke Manado Itu sampai lorong-lorong folik -lorong ya. Nah kalau lorong-lorong sampai full itu apa yang uh, Gregoris boleh uh, layani tempat tidur menyiapkan kasur alas oh kasur ya, alas ya, kasur ya ada alas. kasur ya, alas ada. iyo biasanya kan nyala cukup kasih yang kasur alas iyo ini memang kasur alas lain yang yang bukan yang ada di tempat tidur tuh bukan ada bukan, di ranjang buka, bukan buka. biasanya kan kalau baku hela ranjang itu busa busa yang ada di ranjang itu semua ini lain ya lain lain lain, lain. oh ada di ya. nah itu waktu mau masuk waktu mau masuk Uh, dari depan ini, itu di bawah ada ruangan besar itu, itu ruangan apa itu Yang ada di oh, tempat motor mo Hah? Tempat motor Tempat motor itu ya? Wow Sudah disediakan ah. Tak kira motor-motor di, motor. di muka? Enggak Enggak? Enggak Supaya ya. motor aman Supaya motor aman ya? ya. Oh. Untuk itu jangan lupa, naik KM Wow guys, ternyata Di KM Grigori selain, ya Selain ada tempat motor huh? Juga luas dan tempat tidurnya juga luas, nyaman ah, ah. Tadi kita dapat di tempat tidur ada di pembatas kepala ah, Nah, juga pengalaman juga. <laughs> orang lain di sebelah kaget idung-idung Sama so, kutut, waktu itu udah terus tidur <laughs> ya, toh? Nah ini tadi kita lihat, ke, ke apa, ada ada pembatas Itu memang, so dirancang memang ada di pembatas kepala begitu kan? Oh iya ya. gang kan? Iya Gang itu luas Biasa kalau gang sempit kan mau berjalan itu sebabku balik belakang, sebabku mengada, yeah. yaitu sebab serong bang, yeah, yeah. serong kiri dan serong kanan. Tadi kita ada lihat memang yeah. luar biasa, kiri-kuis kiri so uh, rancang kalau uh, kalau uh, bahasa saya itu ergonomi dari uh, body kapal, kemudian bagaimana melayani kenyamanan ya. Iya. Yeah, yeah. Jadi kira-kira apa yang diandalkan oleh kapal ini sebenarnya? Yang diandalkan karena kan biasa juga kan ya. ada kapal ya. lain juga. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya, apa yang diandalkan dari kapal ini? Hmm. Yang diandalkan? laju, Wow, kecepatan. Kecepatan ya? Nih? Speed. Speed. speed. Oke, okay, speed paling laju. Wow. Yang hmm. kedua hmm. tempat tidur luas. Tempat tidur luas. Iya. Yeah. Oke. Okay. Kang luas? Kang luas? Iya. Yeah. Hmm. Okay. Kalau kita lihat di di dek-dek dewa. Dek, dek, toilet bermacam-macam. Toilet bermacam-macam. Semua hmm. bermacam ada, ada, ada tidurnya. Tidur. Hah? Hmm? Ada jongkok ada duduk. Oh kita belum berapa ya itu. Oh, ada, ada. Di mana itu duduk itu? Di top. dek ampa ada. Ada, iya. Ada toilet di kiri kanan. Oh, ada wastafelnya. Iya ada wastafel. Baru AC kita mau tanya. AC. Wah, wow, sejuk. <laughs> ini AC air conditioner yang ada di uh, dek 2 guys. Oh, ini fasilitasnya guys. Ah, di sana juga.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 di dek 2 dilengkapi dengan Depas angin dek 2 tuh, dek 3 itu eh dek.. dek 2 dek 2 yeah. kita lihat ada 5 AC 2 pk setengah pantasan 2 yeah. pk nah, setengah ada 5 nah guys ayo kita uh, jalan lagi guys nah ini sudah ada penumpang-penumpang uh, yang naik halo nah itu sudah ada penumpang-penumpang yang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 Jadi kalau ada penumpang yang pas tidur di sini ya, bisa-bisa kedinginan nanti ya, guys. Baru ada DP kipas, kipas angin. angin. Di dek tiga, anter kipas angin kita ada lima puluh tuh. Iya. Tak ada hitung, nggak dapat itu kita. Dek dua. Dek, dek dua dan dek, yeah. dek, yeah, dek, dek satu, dek satu juga. Kalau dek dua kan Deks, ada... Dek satu juga ada kipas angin. Kipas angin, yeah. kalau dek dua, kipas angin, dia yang ngasih halo eh mau kemana di nah. dua, mau berangkat? iya perdana berangkat, perdana perdana? iya, jadi mau rasa mau, jadi Bro, gue di dua Bro, perdana dua. ini mau naik Gregorius dang iya. wow, luar biasa neh nah, mau datengan <laughs> deh ayo guys, kita turun ke bawah ke deck satu nah kita akan lihat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 Kebanyakan dan banyak kejadian uh, di sapu ombak, ya, ini lepas ya. Kalau gelombang di laut ya seperti itu. Dan memang ini terbuat dari baja, guys ya. Ayo, guys, kita lihat di deck 1. Nah, apa fasilitasnya, guys? Sama, masih tempat tidurnya. Ada pembatas ya, pembatas kepala. Wow. Tombol alarm. Jadi kalau misalnya di ada kebakaran, bisa ditekan di situ. Oh, tekan di situ ya. Atau nanti hmm. dikasih informasi. menyala di atas, oh di dek sekian ada kebakaran. Hmm, jadi di sana langsung tahu di dek berapa itu. Kalau dek satu tindis berarti dorong tahu di atas diajukan, di tahu ada sesuatu yang terjadi di dek satu. Bukan cuma kebakaran tentu, ya. ada sesuatu apa saja. Itu cuma untuk Oh cuma untuk alarm kebakarannya hmm. Hmm. Jadi yang siapa yang tekan itu ya, Orang yang berada di titik kebakaran itu Orang yang berada di titik kebakaran itu ya Wow lihat guys Setiap apa namanya uh, Dua baris itu ada kipas anginnya guys Ada kipas anginnya Wow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 ini kemudian space-nya ini ya, luas guys. Deck 3, uh, kamar. Nah, itu, itu kamar juga luas. Nah, tadi ah, telurnya itu kamar. Kamu, kamu, kamu. luas. Tadinya DP bed. DP bed itu boleh 2 orang dewasa, ada ah. yang satu dewasa dua anak Oke okay guys, kita naik ke deck 3. Nah, di sini adalah deck 3. Iya, wow guys. Tempat duduknya ini, ini sudah ada penumpang. Penumpang ya? Iya. Mau berangkat ke Nado. Oh iya. Kita akan lihat Pantry atau kantin KM Gregorius. Ah ini dia. Ini kita bersama dengan Chip bukan penjaga kantin katuk bu. Cip. Ah. Apa ini Chip? Nah, ini Boleh. Oh ada DP ini ya. Ini ada... Late. Eh, krimi latte, kapal api, susu. tora susu. susu, Denko, wow, baru DP minum dingin ada guys, ya DP aqua, kemudian DP nah. ada tolat tola sana, eh latu latu, latu latu, ke toli tok itu tidak jual, nah ini air panas guys, Hah? kalau berarti kalau apa itu untuk keyboard? Hah? Keyboard? kong? karaoke. Jadi penumpang bisa karaoke. Bisa karaoke. Iya. Ini dikendalikan dari. Wah ini DPR, pas eh chipnya buka itu dia tanya dapat lihat tuh keyboard. Nah jadi ini keyboard ini nanti ada keyboardis yang main. Ya, main? Ya. Pada saat jalan. jalan ya. Oh guys nyanyi jadi gratis nyanyi gratis. Iya. Pokoknya penumpang siapa Menumpang. saja mau mau mau apa saja. Terserah, terserah. Kok menyanyi di mana? Wah, oh ini DP tanpa guys. DP speaker ini ya? Ini DP speaker. DP tanpa menyanyi sini, Kong. Penumpang-penumpang di sini. Wah, jadi dia hibur dari sini. Kalau ada, ada penyanyi-penyanyi. DP mic tadi, dah. Mana putih? DP mic. Kenapa DP mic ya? ada DP mixer. Nah, speaker itu, wow guys, luar biasa. Sekarang saya ada di pantry ya, pantry kantin KM eh, Gregorius duduk bersama-sama dengan Chip. Atau apa? Jabatan Chip ya? Chip. Uh, chip siapa namanya? Hah? Redly. Redly ya, captain Chipnya masih muda-muda, sudah berkeluarga. Oh, jadi orang asli Xiao. Oh, sebelah telaut, telaut dari mana? Bulu deh. Oh, belum telaut Oh, hmm. Keyboard memang ABK? Eh, keyboardis? Keyboardis dikhususkan. Okay. Oh, dikhususkan. Ataupun kalau ada penumpang yang tahu, ya. Tahu main keyboard, bisa. Bisa. Uplaus. Bisa. Bisa, bisa upload ya. Yeah. Kalau... Ya, guys. Salah satu yang saya perhatikan di sini. Ini ruang nyanyi-nyanyi uh, terpisah dari kamar. kamar. Sehingga tidak mengganggu ya Kemudian kalau dari kamar kan ya kalau dapat dengar justru Dapat lebih, dapat dengar lebih bagus sebenarnya Dan juga kapal ini dilengkapi dengan CCTV Ah oh iya Ada CCTV nya ya Ada CCTV nya Jadi kontrol uh, ya memang uh, Sejak lama saya dalam benak saya itu terpikir kenapa Kapal-kapal uh, tidak ada CCTV Padahal sebenarnya teknologi ini sudah lama ada, di dipakai di gedung-gedung ya, di kantor-kantor, dan saya baru e, ketemu di Gregorius, ada CCTV, kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan, kejadian-kejadian ya terekam di situ, kejadian-kejadian insidensial yang e, tidak bisa kita ulangi ya bisa, bisa terekam di situ, dan CCTV itu Pintri ada tiga. Ada tiga guys di pantry Satu kiri, satu kanan yang sana depan ya, ya, itu ya. Jadi setiap dalam perjalanan memang nyala itu kan? Bisa tahan beberapa jam, atau dua puluh empat jam. Ya itu guys. Jadi sistem uh, pantry. Jadi banyak fasilitas ya untuk uh, pelayanan uh, kenyamanan hmm. uh, penumpang itu disediakan oleh KM Gregorius. Ah. <coughs> eh apa white? Oh. Guys ada request kopi white, pa guys guys. <laughs> sudah ada chip mau, ini guys memang uh, santai di sini ya, santai di area leisure. Sebentar kita akan ke uh, kamar mesin. Di kamar mesin kita akan lihat uh, apa namanya. Mesinnya seperti apa? Kapasitas mesinnya, kemudian eh, supply listriknya, bahan bakarnya. Baru makan kacang itu kacang beli dimana, ya, oh, di mana, kang? Ada bawa dari? Oh iya. Jadi makan kacang di sini, memang santai, kang? Wow. <guluh> ba angin eh, iya ya. Makasih ya. Yuk, okay, ya. nah, ini tempat duduknya ya, guys. Nah, kita akan lihat di belakang ada apa sih?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 Nah. Wah ini Tong-tong uh, penampung air bersih ya Air, air tawar apa Ada ya alarm Nanti terjadi uh, Apa namanya Insiden itu akan ada alarm Nah disini juga Ada uh, pelampung-pelampungnya guys. Nah sekarang kita akan coba Lihat Ganggangnya guys Oh iya Ini juga ya guys ya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 sedang menghayal berbaring di tempat tidur ini Anda akan melihat ke arah atas dan di atas itu adalah Wow guys lihat ya Wah ternyata di sana guys ada lumba-lumba Ah -lumba. menambah kesejukan atau kenyamanan Penumpang saat tidur bisa menghayal ada di pulau terpencil dengan pemandangan indah, guys. <laughs> Mantap Gregorius. Nah, di sini juga charge-nya ada, guys. charge juga. Oke, okay, guys, di sini loas. Di sini ukuran di sini boleh dua orang dewasa, ya, dua orang dewasa atau satu orang dewasa dengan dua anak-anak, ya. Cukup di tempat tidur ini sama juga dengan tempat tidur yang di bawah guys. Iya. Yo toh? Iya. Kalau ada ibu-ibu gode yang DP anak dua masih boleh. Boleh, boleh. <laughs> Masih boleh. Tiga kali boleh. Tiga kali <laughs> boleh. <laughs> Dan DP <dipe> papa. <laughs> <laughs> <laughs> ah. Baru kep kita ada lihat DP langit lagi. Langit-langit kamar. Ah, wah, Wais. kita lihat indah.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 satu uh, boleh dikata kreativitas dari ABK kribris agar supaya kalau dia melamun jangan kemana-mana, Tetapi dia melamun dalam suasana saya, indah sejuk dan tenang. Wow, tapi bilang kalau mau barika bagi ini mau menghayal e, itu, mau menghayal itu. Hayang, sampai di planet, susah so, sampai di planet susah so sampai di Uluhut. Bilang ada DP Pulau, ada DP ikan. Tapi bilang <laughs> Kalau mau uh, apa namanya kalau mau mau tidur baru berbaris so mimpi. Ah, you. itu, Kira-kira okay. boleh kok boleh jadi begitu, bagaimana itu kae sebenarnya? <laughs> Memang girang, girang, Iya. Wow, luar biasa ini. Jadi ada hal-hal unik yang tidak Supaya ada. Ya. Penumpang tuh menikmati intinya itu. Iya. Intinya bagaimana Gregorius ketuk mau layani, layani baru DP tiket sama kan? Sama tiket. Dan kapal-kapal lain sama. Iya sama. Nah, sama DP tiket. Baru DP. Deng, tadi bapak punya pertanyaan tadi kan nanti di cut yang pertama itu hmm? kapal ini siapa ada pergi siau tuh? Hmm? Nah, eh mau promosi dulu ini. Ibu. Oh ah, itu kan, dah. Kan, Dari sana. Semua hmm. sama. Mau promosi. Sudah pernah ketahunan lagi? Masih oh, pernah ke Iya hmm. sudah pernah. Jadi ada bahu bodi, iya, siya, utagula, anda, udra, bahu, hmm. cuma Aduh. ada mbak Sehiro, ada mbak Pak ada, oh, duduk, bahagi, tuduh, ini, itu, orang ini, marji, tipe, layar, mulai, ya, itu laut, iya, pelayaran. Pelayaran <susur> pelayaran iya, okay. untuk warga telaut, untuk warga telaut, <susur> <susur> <susur> berbagilah, terulang, telaut, sehingga, weh, iya, ada Gregory, tadi kecepatan, kecepatan, jadi ada dua andalan, ya, eh, berapa andalan tadi, kecepatan, kenyamanan, kenyamanan, tempat tidur luas, luas, iya toilet banyak, toilet banyak ya. AC, AC, Masih. kamar luas, kamar luas. Kom bersih, bersih. Ini buat masyarakat laut Cap. Sekarang kebetulan ada sama-sama dengan cape masyarakat laut ya. Ini Cap KM Gregorius. Oke, okay. masyarakat laut tadi sudah mendengarkan ee bica-bincang kita, bica-bincang kita berdua tentang uh, fasilitas yang ada di atas kapal. Oleh sebab itu, jangan lupa naik kain Gregorius supaya cepat sampai Manado <laughs> supaya cepat sampai di de Manado dengan aman dan nyaman. Oke, oke. Okay. Okay. Terima kasih, guys. Thank you, thank, thank you. Terima kasih. Okay. <laughs> Oke, semua berangkat, guys. Cap, oke, chip, oke. Nanti kita pada pulang. Oke. Oke, sampai ketemu kembali. Kita bawa kita kopi. Semua turun. Semua berangkat, guys. Oke, okay, guys. Kita turun. so beautiful. Turun. You and me. We meant to be. Semua berangkat kapal. apa-apa guys nah, semua berangkat kapal guys berangkat berangkat berangkat berangkat so tadi iyo sembilan kopi semua berangkat ini kopi belum habis oke mantap oke sih sudah tutup, tutup. Step, ha? apa Oh Abeka Gregorius kasih kopi belum habis